Ini yang enggak, ini yang dikikir, ini yang enggak, enggak artinya enggak dikikir dari sebelah sini, tapi dikikir dari sebelah baliknya. Ini dikikir, sebelah kanan dan sebelah kiri, ini yang enggak, ini dikikir lagi, sebelah kanan, sebelah kiri, ini enggak lagi, dan seterusnya. Terus di belakangnya, karena ini sudah dikikir, kanan kirinya, di belakang sananya, ini enggak dikikir, tapi yang garis pendek ini, ini, ya, yang ini berarti. Di sini dikikir, kanan kiri, ini enggak, ini enggak, ini yang dikikir lagi kanan kiri, ini enggak, ini dikikir kanan kiri, ini enggak, dan seterusnya. Artinya setiap satu gerigi dikikir hanya di satu sisi, tapi di kanan kiri, di satu sisi gergaji, di kanan kirinya. Terus gerigi yang di sebelahnya, ini tidak dikikir di sebelah sini, tapi dikikir di sebelah sana, bagian kanan kiri, di sisi sebaliknya. Oke, sobatku, langsung kita mulai saja. Pertama kita